Tiga Sosok berdiri di udara di dalam burning sky. Cauldron ekspresi acuh tak acuh ditampilkan di wajah mereka saat menyaksikan lindung perlahan muncul di depan mereka. Segera setelah itu, mereka dengan santai mengamati ruang ini di dalam kuali. Bahkan tidak ada sedikit pun kegugupan atau kegelisahan terjebak di tempat ini. Aku tidak berharap bahwa kamu akan memiliki harta karun Yuan Murni yang memiliki domain di dalamnya. Kuo Yuan tersenyum dan berkomentar dengan nada acuh tak acuh saat tatapan menyapu daerah itu. Ini adalah tempat yang bagus untuk membunuh seseorang dan mengubur mayatnya, kata Chen Ling sambil tersenyum. Tatapannya mirip dengan ujung tajam pisau yang menakutkan karena perlahan-lahan menyapu tubuh Lindong. Memang, terlepas dari teknik apa yang kamu gunakan di sini, tidak ada orang dari luar yang dapat melihatnya. Lindong menjawabnya dengan senyum tipis dan anggukan. Oh. Begitu, Kuo Yuan tertawa kecil sebelum sedikit memiringkan kepalanya. Ekspresi lucu yang mirip dengan kucing yang menggoda tikus muncul dalam tatapan sedingin es ketika berkata, Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu benar-benar akan tahu tentang keberadaan yimu. Dari kata-kata kamu, haruskah aku berasumsi bahwa kamu sudah mengakui dugaan aku sebelumnya? Lin Dong berbicara dengan suara lembut. Kali ini, Kuo Yuan tidak lagi menyangkal saat senyum aneh muncul di wajahnya. Perlahan mengulurkan tangannya, jejak hitam mulai muncul dan berputar di telapak tangannya. Ki hitam ini bukanlah ki kematian yang dimiliki oleh para ahli tahap kematian besar. Sebaliknya, kejahatan yang sangat dingin dan menyeramkan terkandung di dalamnya. Itu adalah Himoki. Seperti yang kuharapkan, Lindong menghela nafas dalam-dalam saat tatapannya berubah secara substansial lebih suram. Dia menatap trio Huo Yuan dengan tatapan yang menyala saat dia berkata, alasan kalian bertiga ingin memasuki dunia guntur lebih atau kurang untuk menyelamatkan Raja Yimo itu, kan? Haha, kamu benar-benar memiliki sedikit informasi. Apakah Moluo itu memberitahu kamu tentang hal itu? Huo Yuan berkata sambil menyeringai sebelum melanjutkan. Jadi, dapatkah kamu memberitahu kami bagaimana kabar orang terhormat itu sekarang? Dalam menghadapi simbol ancestral berkobar dan simbol ancestral thunderbolt, apakah kamu berpikir bahwa yang terhormat kamu akan dapat hidup? Jawab Lindung dengan mencibir. Murid dari Trio Huo Yuan berkontraksi sementara kemarahan dingin dan menyeramkan melintas di mata mereka. Meskipun mereka sudah mengantisipasi hasil seperti itu, setelah mengkonfirmasikannya, fluktuasi emosional yang sulit disembunyikan masih muncul di wajah mereka. Betapa kejamnya! Dengan kekuatan kita bertiga, kita memang tidak bisa berurusan dengan Moluo itu. Namun demikian, seseorang akan menemukan masalah baginya lebih cepat nanti. Adapun kamu, kami akan berurusan dengan kamu hari ini. Huo Yuan berkata dengan nada acuh tak acuh. Lin Dong menatap trio Huo Yuan yang meletus dengan niat membunuh dan tersenyum. Sebelum tiba-tiba berbicara, karena kalian bertiga telah terhubung dengan Yimos, bisa dikatakan bahwa gerbang Yuanmu bekerja sama dengan Yimo, kan? Dugaan ini membuat hati Lindung sedikit menegang. Jika hanya trio Huo Yuan yang memiliki koneksi dengan Yimos, membunuh mereka akan melakukan pekerjaan. Namun, jika sekte super seperti gerbang Yuan bersekongkol dengan Yimo, seberapa serius masalah ini? Meskipun kamu pasti akan mati hari ini, aku merasa bahwa beberapa hal sebaiknya dirahasiakan bahkan dari kematian. Huo Yuan perlahan menjawab, Omong kosongmu berakhir di sini bocah. Serahkan hidupmu kepadaku. Petik 2. Saat suaranya terdengar, mata trio Huo Yuan langsung berubah menyeramkan. Yuan power tanpa batas melonjak dan menyebar seperti badai saat tekanan kuat menyelimuti Lindong. Jangan mengira kamu bisa melakukan sesukamu di wilayahku. Lindong menjawab dengan tawa lembut saat niat membunuh yang mengerikan muncul dari matanya. Segera setelah itu, Segel tangannya berubah dan domain dalam Burning Sky Cauldron mulai melengkung dan mendistorsi. Detik berikutnya, delapan gerbang merah-merah raksasa mulai perlahan-lahan muncul. Bang, begitu delapan gerbang merah muncul, suhu di dalam Burning Sky Cauldron segera meroket, menyebabkan bahkan Yuan Power di daerah itu menjadi panas dan mengamuk. Cici, Adapun tekanan Yuan Power yang menuju Lindong, ketika itu seratus kaki darinya. Itu berubah menjadi asap putih dan menghilang. Gunakan kekuatan penuhmu dan bunuh anak ini. Murid Huo Yuan sedikit berkontraksi saat dia menatap delapan gerbang merah-merah yang muncul di langit. Fluktuasi mengamuk dari mereka menyebabkan dia samar-samar merasakan bahaya. Dia segera meraung ketika ketiganya berubah menjadi asap dalam sepersekian detik dan melesat dengan cara yang aneh. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah wilayahku. Trik-trikmu itu tidak berguna. Petik 2, Lindong menyaksikan ketiganya menghilang dengan tatapan sedingin es dan mencibir. Dengan gelombang lengan bajunya, sinar merah-merah menyala dari delapan gerbang di langit. Sinar cahaya secepat kilat saat mereka menembak ke arah tempat tertentu agak jauh di depan Lindong. Di bawah lampu merah ini, tiga sosok muncul di ruang yang tampaknya kosong itu. Selanjutnya, Energi kuat yang terkandung dalam lampu merah memaksa trio untuk mundur beberapa langkah dengan menyedihkan. Lin Dong memandang trio Huoyuan yang telah dipaksa keluar saat segelnya berubah lagi. Delapan burning sky guides di langit langsung bergemuruh ketika mereka mulai berputar. Sinar demi sinar cahaya merah ditembakkan dari gerbang. Menjalin bersama dengan kecepatan kilat di udara. Mereka berubah menjadi susunan raksasa dan kompleks. Bang, setelah terbentuk. Arai langsung diperluas. Detik berikutnya, di bawah ekspresi jelek yang muncul di wajah trio Huoyuan, itu menyelimuti mereka di dalamnya. Delapan tingkat pembakaran sky guides, jalankan iblis, ekspresi dingin dan terpisah tergantung di wajah lindong saat melihat ke arah trio yang terjebak dalam arai. Pada saat ini, raungan rendah tiba-tiba terdengar dari mulutnya. Lin Dong tahu betapa tangguh Trio Yuan itu jika dia harus menghadapi mereka secara langsung. Bahkan saat ini dia akan kesulitan dengan cepat menghabisi mereka. Karena itu, dia tidak ragu sama sekali dan mengaktifkan kekuatan terkuat dari Burning Sky Cauldron. Saat itu, ia telah menggunakan Burning Sky Guides untuk menyebabkan cedera serius pada pria tua Nefarious Bond dan juga si tua Kala Jengking Iblis jahat dengan kekuatan tahap awal mendalam kehidupan. Sekarang dia telah mencapai tahap mendalam kehidupan yang sempurna ditambah dengan puncaknya awal simbol ilahi guru energi mental. Kekuatan Burning Sky Guide saat ini akan membuat satu terdiam. kumhung hum, arah raksasa terus bergetar saat energi merah-merah dengan cepat berkumpul. Gunung berapi raksasa mulai terbentuk di udara di atas susunan sementara fluktuasi yang mengamuk terus memancar darinya. Saat trio Yuan menatap gunung berapi yang terbentuk di atas mereka. Ekspresi mereka mulai berubah. Kemungkinan bahwa mereka telah merasakan betapa tangguh langkah Lindong ini. Sekaligus, ketiganya mengambil tindakan secara bersamaan, mengirimkan serangan cepat dan ganas yang membanting keras layar merah-merah di Torrens. Namun, meskipun layar cahaya terus bergetar, mereka akhirnya tidak dapat menghancurkannya. Menekan, raungan rendah tiba-tiba terdengar dari mulut Lindong. Seketika, Gunung berapi besar sepuluh ribu kaki tiba-tiba terbentuk sebelum turun dengan cara yang gila. Bang-bang-bang, saat gunung berapi turun, udara langsung meledak, bahkan tanah di bawahnya dengan cepat runtuh. Pemandangan yang sangat mengerikan. Trio Huo Yuan menyaksikan refleksi gunung berapi dengan cepat membesar di mata mereka. Segera, ketiganya dengan cepat menyatukan tubuh mereka. Tiga Yuan Power yang tak terbatas tanpa batas terkondensasi bersama berubah menjadi pilar Yuan Power bercahaya besar seribu kaki yang bertabrakan melawan gunung berapi dengan suara keras. Ledakan, suara keras yang mencengangkan bergema di seluruh area, bahkan menyebabkan ruang itu sendiri bergetar hebat. Namun, kebuntuan ini hanya berlangsung selama sepersekian detik sebelum pilar berkilauan besar seribu kaki dengan cepat runtuh. Mengandung kekuatan yang menakutkan, gunung berapi itu menghancurkan pilar bercahaya. Sebelum turun dengan kejam di depan mata sang trio yang muram Tanah bergetar seolah-olah gempa telah terjadi Sebagai gunung berapi raksasa sepuluh ribu kaki menekan ke tanah Itu tampak seperti naga raksasa Lava merah-merah yang mengandung fluktuasi mengamuk mengalir dari atasnya Ku, Lindong menghela nafas dengan lembut Pandangannya terpaku erat pada gunung berapi yang menekan trio Huoyuan Jika itu di masa lalu dia akan lama menjadi lemah karena kelelahan Yuan Power, namun mata arusnya masih berkedip dengan cahaya terang dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Ia telah mengaktifkan Eight Level Burning Sky Guides. Lindung saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Keterbatasan Yuan Power-nya cukup baginya untuk tidak jatuh ke dalam keadaan yang sangat buruk setelah mengaktifkan Burning Sky Guides. Ini seharusnya bukan yang mereka miliki, kan? Pikir Lindong sambil melihat tanah yang secara bertahap menjadi damai lagi. Jika trio Huo Yuan hanya ahli biasa pada tahap kematian mendalam awal, serangannya ini cukup untuk menekan mereka. Namun, sangat disayangkan bahwa keanehan dari ketiganya bahkan menyebabkan ketakutan dan ketakutan muncul di hati Lindong. Itu semua karena Yimo tersembunyi di dalam tubuh mereka, Bang, sementara mata Lindong berkedip-kedip. Gunung berapi yang sudah berubah dengan diam-diam bergetar tiba-tiba. Detik berikutnya, ki hitam yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi meletus dari dasar gunung berapi. Cici, ketika gunung berapi bersentuhan dengan ki hitam, itu benar-benar mulai menimbulkan korosi pada kecepatan yang mencengangkan. Sementara ini terjadi, fluktuasi jahat yang bisa menghapuskan langit perlahan mulai menyebar. Hal-hal yang tersembunyi di dalam tubuh mereka akhirnya keluar ya. Lindung dengan dingin menatap gunung berapi yang dengan cepat dikorosi saat tangannya perlahan mengepal erat. Cahaya hitam dan kilat bersinar diam-diam muncul di matanya. Dari kelihatannya, dia masih perlu mengandalkan kekuatan dari dua simbol leluhur yang hebat untuk sepenuhnya memusnahkan Yimo ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 990, dua simbol leluhur yang hebat. Ki hitam jahat yang bisa menutupi langit dan daratan tersapu keluar dari bawah gunung berapi. Di bawah korosi ki hitam ini, gunung berapi yang diciptakan dari delapan burning sky guides mulai larut dengan kecepatan yang menakjubkan. Suara mendesing. Ini berlanjut selama beberapa menit sebelum tiga sinar hitam melesat keluar dari dasar gunung berapi, langsung menembus gunung berapi itu sendiri. Tiga sosok perlahan muncul dalam sinar hitam cahaya. Ekspresi serius muncul di wajah Lindong saat dia menatap tiga sosok di dalam cahaya hitam. Angka-angka ini adalah trio huo Yuan. Namun, pada saat ini, ketiganya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mata ketiganya sedikit tenggelam sementara ki hitam jahat memenuhi murid-murid mereka. Selain itu, pola hitam membentang di wajah mereka dan kulit yang terbuka seperti sarang laba-laba. Ketika dilihat dari jauh, itu memberi trio perasaan aneh dan menyeramkan. Mengikuti penampakan ini ke tubuh mereka, aura trio Yuan juga menjadi sangat gelap dan jahat. Pada saat yang sama, kekuatan yang terpancar dari mereka tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Hehe, <tuh> Lindong, untuk memaksa kami untuk mengaktifkan benih iblis, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Pola hitam menutupi wajah Yuan saat dia menatap Lindong dengan cara yang mengerikan dan menakutkan. Senyum dingin yang aneh muncul dari sudut mulutnya saat dia perlahan berbicara. Lindong dengan acuh tak acuh menatap trio yang berubah. Meskipun dia tidak tahu apa benih iblis Huo Yuan bicarakan, tingkat kewaspadaan di dalam hatinya dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dia merasakan bahaya dari tubuh trio Huo Yuan saat ini. Bang, Lindong mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Delapan Burning Sky Guides di langit perlahan mulai berputar sekali lagi saat fluktuasi yang membakar dan mengamuk terus-menerus melonjak dari mereka. Desir, delapan Burning Sky Guides tersentak. Lampu merah-merah menyala saat delapan sinar merah-merah tiba-tiba keluar dari dalam setiap gerbang. Setelah delapan aliran lava yang menghubungkan langit dengan bumi, mereka menembak ke arah Trio Huoyuan dengan kecepatan kilat. Tampak hiburan muncul di wajah trio ketika mereka melihat serangan Lindong. Jari-jari yang melengkung didorong ke depan ketika tiga sinar cahaya hitam langsung ditembakkan. Sebelum berubah menjadi jaring cahaya hitam di udara. Cici, saat pilar lava berapi-api menabrak jaring cahaya hitam, suara indik telinga langsung terdengar. Asap putih naik ke langit, dan orang bisa melihat bahwa pilar lava yang mengamuk tanpa diduga tidak dapat menembus jaring cahaya hitam. Karena kamu telah memaksa kami untuk menggunakan rahasia terbesar kami. Apakah kamu berpikir bahwa kamu masih dapat melewati hari ini? Lilei menyeringai pada Lindong. Senyumnya menyeramkan dan menakutkan. Segera setelah itu, dia melangkah maju karena banyak bayangan muncul dalam sekejap. Tubuhnya telah menembus layar lampu merah-merah dengan cara seperti hantu dan muncul di depan Lindong saat ia meraih yang terakhir. Saat telapak tangan Lilei bergerak maju, Lindong menemukan bahwa tangan bekas tangan itu tampaknya telah tumbuh lebih besar. Lima jari rampingnya seperti bilah dan cahaya hitam berputar di ujung jarinya. Sepertinya bahkan ruang itu sendiri diiris. Melihat momok ini seperti serangan dari Lilei. Lindong mengepalkan tangannya saat petir kaisar tongkat muncul dalam sekejap. Memiringkan tubuhnya ke depan. Dia mengirimnya dengan keras ke cakar Lilei yang masuk. Bang, suara rendah dan dalam bergema. Baut petir meledak mengamuk dari tongkat kaisar petir, terus membela terhadap kihitam korosif dari telapak tangan Lili. Gemuruh, kekuatan raksasa yang ditransmisikan dari tubuh tongkat kerajaan menyebabkan mata Lindung sedikit mengeras. Dengan sentakan tongkat, ia meninggalkan bayangan setelah cepat menyodorkan poin fatal Lili. Namun, di hadapan serangan Lindung, Lili tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghindar. Tangannya yang ramping seperti tangan berbentrokan langsung dengan tongkat kaisar petir, menyebabkan percikan terbang ketika mereka melesat ke segala arah. Kekuatan mengamuk menyebabkan ruang menjadi agak terdistorsi. Setelah mengaktifkan apa yang disebut benih iblis, kekuatan Lily ini sudah melampaui batas dari ahli tahap kematian mendalam awal biasa. Bahkan, itu sudah menyentuh tahap kematian mendalam muka. Karena ini, Bahkan Lindung saat ini tidak dapat setenang sebelumnya. Desir-desir, selain itu, sementara Lindung sibuk dengan lilei, dua yang tersisa benar-benar menghancurkan arai yang sebelumnya menyelimuti mereka. Tubuh mereka menyapu dan muncul di kiri dan kanan Lindong. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan dan kedengkian dingin. Lindong, hanya berurusan dengan salah satu dari kami sudah menjadi batasmu. Jika kita berdua juga ikut bertarung. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Kuo Yuan dengan lembut berbicara dengan nada mengejek saat dia menyeringai pada Lindong, yang terlibat dalam pertarungan sengit dengan Li Lei. Enyahlah, tatapan Lindong berubah suram saat dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. 30 green dragon light tato meledak keluar dari tubuhnya sementara kilat gemerlap berkedip pada tongkat kaisar cahaya. 30 Green Dragon Light Tatus menempel diri pada tongkat kaisar petir dan dengan suara guntur memekakkan telinga, itu menabrak lengan Ki Lily yang bersilang hitam dengan kecepatan kilat. Ledakan, suara rendah dan dalam bergema sebagai gelombang energi yang terlihat dengan mata langsung berdesir keluar. Lily dikirim terbang puluhan meter ke belakang sementara darah segar menetes dari lengannya yang sekuat baja. Setelah mendorong Lily kembali dengan ayunan tongkatnya, tanpa akan mengikuti dan mengejarnya. Suara wash yang menusuk tiba-tiba muncul dari punggung Lindong. Dua kekuatan yang sangat cepat dan ganas langsung menuju ke vitalnya. Jelas, dua lainnya sudah menyerang. Merasakan serangan cepat dan ganas dari belakang. Ekspresi Lindong langsung tenggelam. Dia mengayunkan tongkat petir kaisar dalam lengkungan lebar saat gambar tongkat naga terbang. Dengan ganas berbenturan dengan dua pasukan yang datang. Bang. Petir mengamuk sementara Lindong mengambil kesempatan untuk mundur. Detik berikutnya, dua huo Yuan melayang keluar dari kilat. Penampilan mengejek terungkap di wajah mereka saat mereka menatap Lindong dan berkata, Hentikan perlawananmu yang tidak berarti. Imoki bukan sesuatu yang bisa dipertahankan oleh kekuatan Yuan biasa. Serangan-seranganmu ini tidak bisa menembusi Imoki di dalam tubuh kita. Karena kamu tahu tentang keberadaan Yimo. Kamu juga harus menghapus imo sepenuhnya. Selain kekuatan absolut, kamu juga perlu memiliki benda suci atau simbol ancestral. Sedangkan untuk Burning Sky Cauldron dan Lightning Emperor Scapter di tanganmu, mereka sepertinya tidak mencapai level itu. Tawa aneh terdengar dari Lily saat dia berbicara. Lin Dong menatap Trio Huoyuan Yuan dengan dingin. Segera setelah itu, dia menganggukkan kepalanya ketika sebuah lengkungan muncul dari sudut mulutnya. Memang. Aku lebih lemah dari kalian bertiga. Jika aku ingin membunuhmu, aku harus bergantung pada kekuatan benda-benda suci. Kuo Yuan menyilangkan tangan di depan dadanya. Tatapannya lucu saat dia menatap lindung dan berkata, Menyerah. Dengan cara ini kematian kamu tidak akan terlalu menyakitkan. Petik dua. Apakah kamu ingin tahu mengapa Moluo mengizinkan aku untuk memasuki dunia guntur? Mengangkat kepalanya. Mata hitam pekat Lindung tampaknya menjadi lebih dalam pada saat ini. Kerutan samar muncul di dahi Trio Yuan sementara sepotong kegelisahan tanpa sadar naik dalam hati mereka. Itu karena, aku juga pengendali simbol leluhur. Ketika kata-kata ini dengan lembut terdengar dari mulut Lindong, wajah Trio Yuan langsung berkerut dengan keras. Saat wajah mereka berkerut keras, cahaya hitam yang menutupi langit tiba-tiba menyapu mahkota kepala Lindong. Saat melesat ke langit, itu berubah menjadi lubang hitam raksasa yang perlahan berputar. Kegelapan muncul dari kedalaman lubang hitam sementara simbol kuno samar-samar terlihat. Ini adalah simbol leluhur yang memangsa. Trio Yuan menatap pusaran lubang hitam di depan mereka. Sok dan horor akhirnya muncul di wajah mereka untuk pertama kalinya. Bahkan suara mereka tiba-tiba berubah jauh lebih tajam pada saat ini. Dengan benih iblis yang melindungi tubuh mereka para ahli biasa praktis tidak akan bisa membunuh mereka. Inilah alasan mengapa mereka bertindak begitu mendominasi. Namun, mereka tahu betul bahwa delapan simbol leluhur besar yang ada di dunia ini lebih dari mampu memusnahkan mereka sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana simbol leluhur yang memangsa berada di tangan kamu? Kejutan dan kengerian muncul di wajah Yuan yang berkerut pada saat berikutnya. Dia tidak bisa membantu tetapi meraung dengan suara rendah. Penampilannya saat ini tidak lagi memiliki jejak ketenangan dan kejahatan yang dia tunjukkan sebelumnya. Ini bukan hanya simbol leluhur yang memuaskan. Menurunkan kepalanya, Lindong mengungkapkan senyum dingin pada trio Yuan. Detik berikutnya, dengan mengepalkan tangannya, cahaya kilat tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Gemuruh, saat petir melonjak. Daerah itu langsung berubah gelap Hujan awan mulai muncul secara aneh di langit Sementara tekanan menakutkan menyebar secara diam-diam Cahaya petir di tangan lindung tumbuh semakin cerah Sebelum sekelompok petir muncul dalam kelompok petir adalah petir kuno yang samar-samar terlihat Fluktuasi tak terbatas dan kuno yang terpancar darinya persis sama dengan simbol ancestral leluhur Simbol ancaman Thunderbolt Melihat gugus petir di tangan lindung